Oke, selamat datang dan berjumpa kembali bersama kami, Dobi Akustik Musik Akustik. Nah, saya akan berbagi sedikit uh, tips lagi, ya tentunya bersama teman-teman, ya. Yang mungkin belum tahu, fungsi kabel jack daripada mic dinamik, ya, itu bisa digunakan pada gitar akustik elektrik bagi yang tidak punya kabel jack ya, jadi bisa ngakalinya, pakai kabel jack 3,5 dari mic dynamic yang tentunya yang sudah tidak terpakai, kalau yang masih baru jangan nah, dari kedua kabel ini ya, ujungnya tinggal disambungin aja nah tinggal disambungin aja. Ini kan ada dua kabel ya. Ada dua kabel. Nah tinggal sambungin aja. Perhatikan ini ya. Ada yang warna apa sih warna bening kayak gini kan. Bungkusan kabelnya. Itu yang warna bening kabel itu sesama warna bening. Ya. Ground dengan ground. Ya. Nah, tapi kalau di kabel mic itu gampang dikenalinnya. Jadi tinggal disambung aja nanti kalau punya kabel. Nah, oke, okay. ini cuma sekedar contoh ya, ini cuma sekedar contoh. Dan yang sudah tersambung, ini dia nih, yang sudah tersambung, nah, sudah tersambung ini. Terus gimana bunyi nggak? Nah, ya kita coba aja dulu ya. Tidak ada bunyi kertas-kertas, tapi masuk nih. Wow, mantap! Kita coba ya, apakah suaranya rusak atau gimana? Oke deh, ya itu pengalamannya. Jangan lupa, kabel jack dari mic genomic yang sudah enggak kepake. Kalau gitar kalian harganya di bawah 1 jutaan, itu pasti enggak ada kabel jacknya, ya. Apalagi kalau yang custom, yang KW. Jadi itu solusinya, ya. Silahkan diperhatikan di rumah, bagi yang pengen main pakai speaker, ya. silahkan. Dicoba. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.